Neng gak bagus ini kalau pakai tangan na, bisa luka ini luka hati. Semangat lagi selamat sore teman-teman semuanya kembangkan kali ini semua unboxing ini paketan part ya ini spion untuk motor motor karena spionnya sendiri sudah amblik amplik ya dokter hari yang lalu baru nyampe ya karena kita unboxing aja karena permintaan dari ini dari si bos yang punya ini toko minta ini, -ini. mega pro ini mereknya bukan honda ya ternyata ya oke eh, apa-apa tapi untuk mega pro kita pakai yang kw ya, oh tapi kualitas oh, bagus ini, mantap mirip lah sama yang ori, thank you, langsung kita pasang. kita langsung saja pasang ini udah begini ya, ya mirip-mirip lah teman bahannya ini lebih soft ini ya. lebih keras hmm. sama ini ya ini ini plastik atom ini karet ini ada oh. ya ini ada uh, ini enggak ada ini lebih kecil hmm. apa waktu -apa? Uh, kita langsung aja kita pasang lebih hmm. kita boxing unboxing, kita unboxing kita pas kuncinya berantakan ini pakai yang okay. kuncinya ada Sebaiknya... ah, nah ini juga nah tidak masuk kita pakai harusnya ember terus karena masuk ini oke ya saya pakai ember karena ini tidak ada ya guys kita pakai tangan ya sebenarnya nggak bagus ini kalau pakai tangan karena bisa luka ini lukai hati luka hati Nah, kita kendurkan sedikit nah kita tahan dong salam pertama perfect guys puter-puter kiri kanan kiri puter-puter lagi Ini dalam banget ya guys harus kita nanti ini ya. ambil nanti ya. ambil aja atau ya kalau kita bisa ganti yang ini namanya besi aslinya nah, kalau kita mau ganti besi aslinya kita harus lepas ini tidak ya. usah kita langsung ini aja. Kita ambil arahnya aja ya, teman-teman ya. Untuk hmm. cepetin nanti ya. set sure. sure. Oke, ini karenya udah lepas, Dengan pasangkan di. Ini sudah ganti dua kali ya, dua kali ini ya, udah lima tahun motornya dan tidak ganti. ganti kedua kalinya. Masuk yang belum, sudah kita lalu kita putar-putar lagi, kanan-kiri, kanan-kiri hmm. putar, masukin putar-putar habiskan hmm. hmm. dulu baru kita putar ya Saja jadi hajar. Oh, refresh ini. Ini karena ada link ya, yeah, fresh. rasanya tapi harus pelan ya biar Eropa Let's Oke siap kita lihat Oke, oke sudah bisa buat melihat-lihat pemandangan. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.